Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Dini Artir Nah Dini Artir mau mukbang lontong Lontong sayur lodeh guys Nah, Mukbang atau makan sayur lontong Lontong ini lontongnya. Nah. Cepuk, santap. Nah. nah, ini lodehnya. Ini apa ra cafe? Nyapa cafe. Isin. Nyapa isbahamu. Lontong gayasin ini lodehnya ya. Ini campur-campur lodehnya tahu setengah matang sama kacang panjang. Sama daging sapi, nah ini lodehnya ini lontongnya, nah ini sudah dires, katanya malu-malu, waduh, malu-malu, nanti nambah lagi, nah, ini ada cuci mulutnya ya, jeruk Cina, jeruk, nah, jeruk Cina, manis-manis jeruk -manis Cina, minumnya, nah, pokari pokoknya lengkap sayangnya rana kerupuk ya? rana kerupuk mincuman ini kerupuk mincer rata pak wi, biasa rata pak wih. Nah siap makannya. <laughs> nah peluk no am. Petus apa lah? Ya, Berapa? Enak kan kangen anu apa ki? kuali kuali sangat ya hmm. Nah sekarang aku lagi mengiris ya mengiris lontong mentul-mentul apa -mentul lagi mentul-mentul kepedesan poh agak pedes lontong nggak enak dan kemeringat Dingin-dingin makan lontong, dan nguyah-nguyuh, nguyah-nguyuh ini nih, yes Kepingin lontong power dasar wadaso. Ini gak lombok lombok Indo gue? Nanti pangan, nanti kerutif goreng, kok. Lombok hmm. ya. Hmm. Square Neng. Oh. kaya kriuk-kriuknya rana itu ya yuk kaya kriuk-kriuknya yuk kaya mamu oh kaya jajan kaya ngonamu deh kriuk-kriuk kan kena hmm. ijar kaya neng anu pada dapur ya masa kriuk-kriuknya loji ke edan lah ya loji lakur pokmeninjo ini rapantang dikareng anu lawuh umpah nah aku lo mah nakas mah nakas malu-malu tuh, Hmm. Bilitehnya kan, itu percuma aja. Oh, what the slotteh guys, mantap. Masak itu pedesnya, mungkin itu yang pedes. Meringet enak malam. lai oh, yeah, hmm? Aku ke, jangan enggak kentel enggak, enggak semua Kolesterol. Lah, lah. Lagi, untuk manang, <tuh> yes, makan bismillah. monggo, monggo. monggo. Makan lontong. Hmm, hmm, Yuk, mu kapan, bung goreng, aku. hmm, iyo muka goreng walang liap nih, hmm, ngomongnya niki, mungkul, ngomong. keleng nongkol, roya kerupuk eh ambil kerupuk Di lurus, perangkat ya. Mau nah, oh, betul? Kamu gak pedasnya? Belasan ini gak biasa. Mampir ke kan? Biasa Enggak pedas, ada enak. Halo, lombok, Ada. Jangan bangga Indo rindu Tapi kan nggak usah pinduk. Nggak Nggak ya? Aku udah pedus lah enak Biasanya aku kurang pedes tak galak ya galak itu wodes, tapi ini yang enak. Di, apa? Nang -nang. Ngerebus, eh? hmm. di goreng no. Lombok entah, capek mau lombok entah, tak entah entah, kalau lombok indah lah ya aku ani. Ya pokoknya lombok kenegak apa ni? Jangan ini lepas di lokasi kan? Hmm. Kalau memang kan pasangan, lu hijau, aman, lambung ini leburan udah lontong nih kan? Aku ingat loh. Kayak ngantarnya pedasnya kali, kalo aku paham dangdut, aku Untuk plastiknya ini, gimana? Aku, plastik es ya, nek plastik es cilik lilin nek Ya Allah, kok, eh, putus temenan, beli sih. Ini kayaknya lapu loh, kamu. Manas. Aku lah pedas semangat. Mana nih cepat cepat. <laughs> Aku cepat katanya benda melebu. Hmm. murah ora baik pola cepat piye ya. Arsigen Kurang kuat. Lontoh enak kek kuah ya. pertanyaannya ayam merah tuh, hmm, alasannya ayam malah enak nih, pamboles, nah, kau nih hangat, hmm, kezagung, tahu kerip. Nanti kering, enggak ya. Ikan mikir kahankah tak bersalah. Warak memang gue. Iya. Alhamdulillah. aku rapat ado celebrate netiang pegar apdm Hai tiang di rumah pepanas, di jalanan ke ratpanz pengas Ya, Kak. makanan kok enggak, iya, mangan lontong kalau enggak merek apa yang namanya Tina Rio, Rio ya. Pasar ya, ya. Hmm. Eng, ini nah. tapi ini laki. mi kayak enak. Juk, itu pete bande pete enak kok kuping, -kuping barang sepuluh <SILENCIO>